Minus 2, plus X, tambah X. Tambah X, sama dengan 5, berapakah Tanyaannya. X di atas? Pertanyaannya, berapakah X di atas ya? Iya. Ya. Apa? Apa? Berapa? Satu. Satu. Satu. Ada lagi ya? Tujuh. Pertanyaannya gimana? Berapakah X, X di, atas? di atas? Ada berapa? Satu. Satu. Tapi Pak Wendy, kalau dia berapakah nilai X di atas, baru 7. Oh, harus jelas. Salah pertanyaannya nih, Ja. Minus, 4, minus 4. 4 plus X minus A plus B minus AS. Ya. Iya, sama dengan 12. Berapa? Berapakah? berapakah nilai A di atas? Itu, Pak, yang saya cari tahu. Apa? Full house. Full, full house? house? Ada as. Oh, <salary> Matematik itu mudah dan menyenangkan bukan? Oh. Cepat. <application> bentuk terkecil dari 2 Berapa? Satu per 2. Satu 2. 2, 2 dong. Tengah. Tengah. Betul profile. Berapa berarti bentuk terkecil dari 2 4. Bentuk terkecil dari 2 4. Iya. Dua per. Kalau jadi bagaimana Pak Weni? Berpikirlah seperti penjahat. Anda penjahat Rarisa. Ada soal yang Bapak tahu mungkin ta mau ya, kita. Ngetes kita. Tes kita ya. Ya, kayaknya udah disiapin. Tes kita. Oh, udah disiapin. Nah. Buktikanlah 29. 28 delapan dua delapan dong kira kurang sama dengan tiga puluh. sembilan maksudnya apa? buktikanlah dua sembilan dikurang satu sama dengan tiga ya nggak bisa dong pak dua sembilan dikurang satu dua delapan. kira seperti penjahat. penjahat bisa dari, dari mana? dua ya. sembilan kalau kita kurangin tapi jadi jadi itu jadi iya bener. Oh dia pakai romawi pakai romawi. Romawi. romawi mati, -mati itu mudah dan menyenangkan bukan oh. Iya Pak saya pamit ya Oh iya terima kasih Bu. Udah nyesek sama Bapak <laughs> sehat, ya. sehat terus ya Bu ya Pak ya apa ya? ya kita mencari orang yang melakukan pencurian ya, ya. sebelah kiri sepatu ya, ya. sebelah kiri katanya Tapan. Anda bisa memecahkan dengan ilmu logika, logika matematika Oke okay mobil yang dipakai perampok menempuh jarak 80 km dalam waktu satu jam. Ya. Nah. Sepertinya dia terburu-buru, ada acara mungkin. Hmm. Dapat dipastikan bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan. Kecepatan, kecepatan. Penjahat. Jarak dibagi waktu. Ya. Nah. Itu yang kalau orang normal. Ya. Penjahat mungkinnya. Jawabannya apa, Pak? Tinggi. <laughs> 80 kilo pak. Yeah. Iya. Iya yeah. yeah, bener dibelak. Ini kecepatan kamu terlalu. Kiri. Gak usah dibantuin. <tik> Pakai ditekanin sih yeah, Sandy. Si yeah, yeah. Delapan puluh kenceng pak. <tik> Delapan kenceng. Iya <tik> <tik> yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kita sudah mulai. Kalau kalau waktu kita belajar soal sin cos tangen Iya. Yeah. Bener nggak sih artinya sini ke kos aku kangen? <tik> Tergantung. Kalau kosannya bebas, iya. Oh. Kita lihat dari profil si penjahat. Oke. Okay. Ya, empat tahun lalu umur tersangka A, jadi ya, memang ada dua. Oh ada dua. Kan, ya. Karena yang satu kan kidal nih. Mm. Karena sebelah kiri yang hilang. Yeah. Jangan pakai tangan kiri, dioper ke temannya. Temannya nggak oh. mau pakai tangan kanan. Iya, Oke oke. Empat tahun lalu umur tersangka yeah. A lima kali umur tersangka B. Yeah. Jika sekarang umur tersangka A tiga kali umur tersangka B, berapakah umur tersangka A sepuluh tahun mendatang? Ada yang tahu nggak? Enggak? Betul. Ya. Hah? Umur orang nggak ada yang tahu. <Susuk todavía laughs> yang namanya umur, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Siapa nah, yang tahu? Siapa yang tahu. I umur, nggak uh -huh. ada yang tahu. Umur orang, ada tidak, tahu. Tahu, tidak ada yang tahu. tahu ya. kan? Nggak ada Bener. Ya, Belum tentu 10 tahun mendatang, masih orangnya ada. masih ada. Iya, nah, nah, iya, iya. namanya umur, nggak ada Bapak juga nggak tahu kan bisa keluar dari sini apa nggak. Ini matematika. Bapak oleh Bang Jago Matematika, apa bahasa matematikanya antri? Antri. nggak tahu kan? Sini. Uh. Bahasa matematikanya antri. Hmm. Hmm. Satu persatu. Satu persatu. Nah. Per per per boleh uh. nah. Satu persatu. Yang saya dengar kabar bahwa pada saat di lokasi TKP itu selalu ada buah ini dan buah ini. Mangga dan jambu. Mangga dan jambu. Hmm. lalu apa hubungannya? Apa ini? Pak? ini ini kode yang mereka gunakan, yes, karena kadang-kadang penjahat itu sering meninggalkan jejak, hmm. oh, okay. biar dia dikenali. Hmm. Oke. Okay. Mangga ada berapa? Dua. Dua. Jambunya? Dua. Dua. Berarti dia asalnya dia dari daerah Mangga Dua mau ke arah Jambu Dua. Oh, oh. Mangga Dua Bogor mau oh, ke Jambu Dua? Eh, Jambu Dua Bogor. Jambu Dua. Yeah. Mangga Jambu Dua Bogor. Abis. Habis belanja buat lebaran <tuk kecil> <tuk kecil> <tuk kecil> Mati-mati itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan <tuk kecil>